Oke pak, kembali lagi gitu. bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengaktifkan PS4 kalian sebagai primary ya atau mungkin uh, sebagai PS4 utama gitu, jadi kalau kalian PS4nya udah diaktifin sebagai primary, kalian bisa main akun multi-region gitu misalnya di sini saya pakai region 1 dan region 3 tadi saya mau bikin region 2 region 4 gitu ya, region Jepang juga mau bikin, tapi saya rasa terlalu ribet gitu kalau terlalu banyak gitu akunnya untuk saya, mungkin kalau kalian mau cari game yang region lain misalnya kayak di game uh, Jepang gitu, mungkin region Jepang kalian bisa bikin akun region Jepang dan tinggal kalian masukin aja ke PS4 kalian gitu mungkin bisa jadi 5 atau 6 akun di PS4 kalian dan memang kalian PS4 nya cuma main sendiri aja sih gitu tapi multi akun gitu bisa aja kayak gitu dan untuk cara mengaktifkan primary gampang banget kalian cukup ke settings gitu ya dan tinggal kalian cari aja yang namanya account management tinggal kalian klik gitu ya baik itu X atau mungkin bulat untuk confirm buttonnya dan tinggal kalian pilih yang ada tulisan activate your Primary PlayStation 4 tinggal kalian pilih aja gitu ya dengan confirm button kalian dan tinggal kalian uh, aktifin aja kalau diaktif itu dimatiin kalau aktif berarti ya udah aktif gitu kalau misalnya aktifnya di sini udah nggak bisa dipilih gitu kayak gini misalnya ini udah nggak bisa dipilih berarti ya memang udah aktif gitu untuk uh, PS4 kalian sebagai primary gitu dan jujur saya juga masih kurang uh, paham juga sih ya primary ini gitu yang saya tahu kalau nggak primary itu kalian nggak bisa main game akun Uh, kalian gitu jadi gimana yang ngejelasinnya kalau nggak salah kalau akun kalau kalau PS4 kalian nggak primary itu kalian cuman bisa main secondary account jadi ya kalian nggak bisa main uh, gamenya gitu misalnya contohnya yang saya tahu ya misalnya akun region satu saya ini adalah Metal Gear Solid 5 nih saya beli di region satu gitu ya dan kalau PS4 kalian nggak primary kalian cuman bisa main di akun region satu itu gitu contohnya misalnya Kayak gini ya misalnya uh, di sini kita akan ganti usernya dulu gitu ya. Di sini kita cuman bisa main sebagai akun yang kita beli gitu untuk gamenya misalnya di sini adalah Metal Gear Solid 5 gitu. Jadi kalau misalnya saya beli Metal Gear Solid 5 atau beli Uncharted gitu ya di region 1 dan saya punya akun region 3 kalau PS4 saya nggak diaktifin sebagai primer itu kalian nggak bisa main game uh, Metal Gear Solid 5 kalian di akun region 3 atau di akun lain gitu. Jadi cuma bisa di akun yang belinya gitu setahu saya sih kayak gitu. Cuman nggak tau juga sih apakah memang benar kayak gitu atau enggak. Saya juga jujur kurang paham gitu. Dan saya juga cuma uh, satu doang gitu ya. Untuk PS4 saya dan saya cuma main sendiri doang gitu ya. Walaupun ada dua sih akunnya. Ada beberapa gamenya juga gitu yang beli digital dan ada fisikal juga. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.